Halo sahabat jumpa lagi Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat salam satu hobi salam budidaya Dalam video kali ini saya akan berbagi tentang cara saya dalam membersihkan Chamber Dan perlu sahabat ketahui juga bahwasannya di kolam budidaya saya ini saya kasih lima chamber sahabat ya sedangkan untuk chamber yang terakhir chamber yang kelima ini saya taruh atau saya buat untuk menempatkan butter pump sebagai alat bantu untuk menyirkulasi airnya untuk merawat air di dalam kolam budidaya saya ini saya biasa melakukan Pembersihan itu ada tiga tahapan sahabat Untuk tahap yang pertama biasa saya lakukan dengan backboss saja Yaitu dengan mengurangi sedikit air yang ada di chamber pertama Dan mengganti atau menambah dengan air yang baru Sedang untuk tahap yang kedua atau langkah yang kedua, biasa saya e, membuang seluruh air yang ada di cember sahabat. Akan tetapi untuk media filternya e, saya biarkan hanya saya semprot dengan menggunakan air saja dari atas. Sedangkan tahapan yang ketiga atau langkah yang ketiga, ini seluruhnya saya bersihkan untuk bagian chamber, sahabat. Baik dari eh, filternya maupun dari air yang ada di dalam chamber. Ini saya eh, buang dan media filternya saya angkat serta saya cuci sehingga bersih. Untuk melakukan pembersihan ini, biasa saya lakukan dari chamber yang terakhir atau chamber yang kelima, yang mana di chamber itu saya gunakan untuk menempatkan pompanya, sahabat. Dengan harapan agar bersih terlebih dahulu, supaya bisa langsung saya isi kembali dengan air yang baru supaya pompanya bisa dihidupkan kembali agar ikan-ikan eh, yang ada di kolam itu tidak eh, kekurangan daripada oksigennya. Serta lanjut membersihkan chamber-chamber eh, berikutnya. Dan ini penampakan daripada chamber yang kedua sahabat. Sangat kotor sekali Pasca banjir bandang kemarin Sangat kotor sekali sahabatnya Sangat tebal Bercampur dengan Endapan lumpur dan kotoran ikan Akan tetapi e, Karena ini waktunya Agak sedikit sudah e, Terlalu sore Terlalu malam Ini hanya saya bersihkan Dari atas saja dengan menyemprot menggunakan air sahabat dan mungkin ada sebagian sahabat yang bertanya mengapa kotorannya itu menumpuk di chamber yang kedua dikarenakan untuk chamber yang pertama ini media filternya saya buang sahabat sebab di chamber yang pertama ini saya kasih beberapa ekor ikan sebagai atau yang akan saya gunakan sebagai calon indukan Sehingga kotorannya itu menumpuk dalam chamber yang kedua Oke sahabat Dan ini sahabat penampakan dari chamber yang ketiga dan yang keempat Yang disitu saya beri media filter yaitu jaring nelayan Begitu juga dengan bongkahan-bongkahan batu karang mangkok yang pernah saya ceritakan dalam video saya yang kemarin Bagi sahabat yang belum pernah mengenal wujud karang mangkok Ini sahabat ini adalah karang mangkok Yang berasal dari laut Dan karang mangkok ini dipercaya juga bisa menstabilkan dari pH air sama halnya dengan karang jahe sahabat Oke sahabat untuk chamber yang keempat dan yang ketiga begitu pula dengan media filternya cukup lumayan bersih sudah mendingan dan akan saya lanjutkan membersihkan untuk chamber yang kedua. Yang di sangat kotor sekali, penuh dengan lumpur dan kotoran. Akan tapi untuk chamber yang kedua ini sangat mudah sekali sahabat ya untuk membersihkannya. Tinggal menyemprot menggunakan air karena untuk chamber yang kedua ini media filternya saya kasih sedikit Sekali sahabatnya, cuman saya e, letakkan atau saya masukkan ke dalam pipa-pipa yang menuju ke chamber e, yang ketiga. Benar-benar sangat kotor sekali, sahabatnya, untuk chamber yang kedua ini. E, dan itu ada e, kacamata ya, yang mungkin saja kemarin hanyut terbawa arus banjir. Nah itu sahabat yang ada kacamata di chamber yang kedua nanti akan saya ambil. Dan ini sahabat sudah sedikit lumayan bersih setelah saya semprot menggunakan air. Oke sahabat ini untuk chamber yang kedua sudah cukup lumayan bersih Dan ini e, penampakan dari kacamata yang saya e, lihat e, tadi Dan ini akan saya lanjutkan membersihkan e, untuk chamber yang pertama Yang disitu saya kasih beberapa ekor ikan nila calon indukan sahabat Oke sahabat saya lanjutkan Untuk membersihkan Chambernya Yang disitu saya kasih Beberapa ekor Ikan nila yang rencana Saya akan saya jadikan Sebagai calon indukan Sahabat di sini saya kasih Beberapa ekor Yang nantinya akan saya Seleksi ulang Dan akan saya pilih E, mana yang menurut saya e, Baik atau bagus sebagai calon indukan Karena untuk chamber ini Saya kasih beberapa ekor ikan nila Sebagai calon indukan e, Oleh karena itu Untuk chamber ini saya kasih pula Satu unit diffuser ya Sebagai e, tambahan Untuk penyuplai oksigennya. Jadi untuk cembur yang pertama ini serta ikan-ikannya seperti berada dalam kolam sistem bioflok, sahabat. Oke, sahabat ini sudah selesai semua, saya bersihkan. Dan penutup dari pipa bottom drain ini kembali lagi saya buka Agar air yang berada di kolam itu bisa mengalir lagi menuju ke seluruh chamber Yang nantinya akan disirkulasi atau dikembalikan lagi menuju kolam Dengan menggunakan bantuan pompa yang berada di chamber yang kelima, atau chamber terakhir, sahabat. Oke, sahabat, jangan gara-gara eh, terkena bencana, lalu kita menyerah dan putus asa, tetap bersemangat, tetap berkarya, dan eh, di balik musibah itu pasti ada hikmah. Demikian sahabat mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sekaligus bisa menghibur Bantu di subscribe, like, subscribe, di komen Dan eh, jangan lupa pula bunyikan tanda loncengnya Agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan apabila saya mengunggah video-video terbaru untuk sahabat-sahabatku yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikian sahabat, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai ketemu lagi dalam video-video saya yang selanjutnya. Demikian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.